assalamualaikum selamat datang di channel dhcc kali ini aku mau bikin menu Kentucky, tapi ini aku bikinnya Kentucky yang keritingnya pendek ya. jadi kayak di mcd dan kfc ini bener-bener pendek banget seperti ini nah buat kalian yang pengen tahu caranya langsung aja tonton video ini sampai habis bahan yang perlu kita siapin yaitu ayam nah ini ayamnya aku pakai sayap untuk yang pakai sayap ini aku nanti lakukan penepungan dua kali nah untuk sayapnya ini aku sayat-sayat dulu di bagian yang banyak dagingnya seperti ini ya jadi ini nanti agar matangnya tuh meresap sampai ke dalam nah seperti ini aku sayat-sayat dulu agar nanti juga matangnya juga sampai dalam nah agar nanti di bagian sayapnya ini gak gampang keluar darahnya jadi ini nanti akan aku tekin seperti ini ya di bagian ininya, nah seperti ini nah ini nanti gak bakalan keluar darahnya kalau kita masak nah ini aku tambahin roiko untuk marinasinya juga aku tambahkan bawang bubuk serta aku kasih air sedikit untuk roikonya sedikit aja biar nggak terlalu asin nah ini kita diamkan sebentar sambil nunggu bumbu marinasinya meresap ini aku mau siapin bahan-bahan untuk penepungannya ini air biasa fungsinya untuk merendam dan ini aku siapkan wadah untuk nanti pencampuran tepungnya ini untuk tepungnya aku kasih tepung terigu segitiga dan ini juga aku kasih tepung bumbu instan yang ukurannya 220 gram Nah, sebelum mencampur bumbu tepungnya ini aku siapin dulu minyaknya agar cepat panas ya nanti ini aku siapin dulu wadahnya untuk mencampur tepungnya ini aku masukkan tepung terigu segitiga ini aku kasih 400 gram dan juga ini nanti aku tambahkan dengan tepung bumbu instan ini aku masukkan semuanya ini Isinya 220 gram Untuk tepung instannya Sesuai selera kalian aja Ini aku aduk-aduk hingga tercampur rata Sambil nungguin tepungnya ini tercampur rata Buat kalian yang belum subscribe di channel aku Tolong subscribe dulu Agar channel aku ini makin berkembang Nah setelah kita aduk Ini kita bagi menjadi dua bagian Untuk tepungnya seperti ini Ini nanti tujuannya Untuk penepungan pertama dan untuk penepungan yang kedua supaya hasilnya bagus dan tidak bergerindil. Nah, ini untuk penepungan yang pertama dan ini untuk penepungan yang kedua. Nah, setelah itu udah aku siapkan. Ini aku ambil dulu ayamnya, lalu aku tepungi langsung seperti ini ya. Tekan-tekan sedikit, habis itu kita guling-guling seperti ini. Tekannya jangan terlalu keras juga. Setelah itu kita rendam ayam yang udah terbaluri dengan tepung seperti ini Lakukan semuanya sampai selesai Jadi ini tadi untuk tepung terigunya aku pakai terigu yang proteinnya sedang Atau yang biasa aku pakai itu tepung terigu yang mereknya segitiga Nah untuk tepung terigunya ini aku kasih ukuran 400 gram ya jadi ini sambil aku guling-guling setelah semuanya terbaluri seperti ini aku masukkan ke dalam rendaman seperti ini. Nah ini ayam yang udah aku rendam beberapa saat kita tunggu sebentar aja setelah itu kita angkat dan kita tepungi yang kedua. Tapi ini aku mau saring dulu untuk tepungnya supaya nanti hasilnya bagus dan tidak bergerindil. Setelah kita pakai untuk penempungan, sebaiknya kita lakukan penyaringan seperti ini, ya, supaya nanti hasilnya juga bagus terus hasil gerindilannya itu bisa kita buang nah kalau udah nanti setelah kita lakukan semua prosesnya jika tepungnya ini tersisa kita bisa simpan tapi dengan catatan ini kering ya nah ini ya, ayam yang udah aku rendam tadi udah aku siapkan karena ini minyaknya udah panas banget aku udah tes nah ini aku mau lakukan penepungan yang kedua seperti ini ya Seperti ini, kita guling-guling, jangan terlalu ditekan. Nah, ini untuk guling-gulingnya. Kalau mau dapat keritingan yang pendek, itu jangan terlalu kita guling-guling dan jangan terlalu kita tekan. Nanti ya, supaya hasilnya tidak terlalu keribu Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, kalau udah seperti ini, kita angkat dan langsung kita masukkan ke dalam. Pen yang udah berisi minyak yang udah panas banget. Nah ini, ini hasilnya, ini udah agak keritingan. Ini langsung aku masukkan ke dalam pen yang udah berisi minyak panas seperti ini. Jadi, setelah kita tepungi langsung kita masukkan ke dalam minyak yang panas seperti ini ya. Jangan dibiarkan supaya nanti hasilnya tidak keras kita masukkan semua ayamnya seperti ini jangan lupa kita aduk-aduk juga supaya tidak gosong bagian bawahnya aduk-aduk hingga semuanya merata setelah kita gunakan tepungnya ini jangan lupa disaring ya supaya nanti hasilnya bagus nah ini masih aku balik-balik juga agar matangnya merata untuk menggoreng kentang itu harusnya minyaknya banyak dan panas banget, nah ini udah kelihatan keritingnya ini udah agak kecoklatan ini masih aku tungguin kalau udah agak kecoklatan kayak gini sebaiknya kita kecilkan dulu apinya seperti ini ya, supaya matangnya sampai masuk ke dalam sambil kita bolak-balik supaya tidak gosong buat kalian yang belum subscribe di channel aku, tolong subscribe dulu ya agar channel aku ini makin berkembang dan ini udah kecoklatan ini mau aku besarkan dulu apinya supaya ayamnya tidak meresap minyak jika kita tiriskan Tunggu hingga satu menit Setelah itu kita angkat Setelah satu menit atau ayamnya udah kecoklatan banget dan terlihat matang seperti ini Ini kita angkat aja Nah seperti ini kita tiriskan Dan ayam ketakinya ini siap untuk kita sajikan Ini udah kelihatan keritingnya nggak terlalu keriting banget Tapi ini hasilnya bagus banget Nah, ini dia kentucky sayapnya yang udah selesai aku goreng. Ini benar-benar keritingnya pendek dan gemoy banget. Nah, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan komen, dan juga subscribe. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga ini menginspirasi kalian yang sedang mencari resep kentucky. Ini cocok banget untuk ide usaha maupun ide jualan. Dan juga ini bisa banget untuk lauk kita sehari-hari. Nah terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum, selamat mencoba.